serta klik tombol notifikasinya tujuannya agar channel ini terus berkembang untuk memberikan kabar terbaru, kabar baik dan kabar bahagia seputar idola kita Lesti dan Rizky Bilar tentunya Baiklah para sahabat untuk kabar terbaru di malam hari ini Alhamdulillah kita mendapatkan cirukan vitamin juga yang ya kita lihat nih perhatikan Alhamdulillah kita mendapatkan asupan vitamin bahagia Langsung dari Bunda Lesti dan Papa Bilar Masya Allah Tentunya mereka memang sangat cute sekali ya Luar biasa Selalu membuat kita happy Dan selalu membuat kita Pastinya bangga sekali Alhamdulillah mendapatkan asupan vitamin yang luar biasa nih Langsung dari idola kita Dan tim Leslar Entertainment Ternyata bukan hanya Papa Bilar dan Bunda Lesti saja Yang tentunya Gets Ternyata nurun ke timnya juga yang ikutan bengek nih persahabatnya, Kelakuannya membuat kita semakin ketawa bahagia Masya Allah Kita simak persahabat ya Banyak sekali tanggapan komentar yang diberikan dari para sahabat. Salah satunya dari akun Lastriani Anuskal Lastri mengatakan WKWK -WK, ternyata tim yang baru pada gesek semua juga ya Katanya itu Memang ini tentunya luar biasa Semakin receh banget ya Leslar Mudah-mudahan tetap selalu kompak dan solid Mendukung yang terbaik Untuk idola kita Kemudian persahabat ya Kita melihat bahwa oh, di konsingan video ini Terpantau Les diambilan ini hanya Tentunya meminum satu gelas berdua Waduh terpantau ke gelasnya ya Ini satu gelas berdua So sweet banget sih Leslar Mudah-mudahan berkah Dan selalu barokah rezekinya ya Dan selalu tentunya romantis langgeng rumah tangganya kita bangga dan selalu bahagia sekali mengidolakan Lesti dan Rizky Bilar. Kita juga persahabat masih menunggu cidukan terbaru dan kabar baik selanjutnya. Jangan kemana-mana tetap stay tune dan patungin channel ini biar kalian tidak ketinggalan informasi menarik terbaru terupdate dan terhangat berikutnya. Bagaimana tanggapan kalian? Silahkan berkomentar. Banggi ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.